Hai hai hai Taukah kalian sob, jika harimau sudah memangsa-mangsanya di satu lokasi, biasanya akan selalu menampakkan diri Hal ini juga berlaku jika hewan buas ini menyerang hewan ternak maupun manusia Ya, yeah, yang namanya hewan liar, apalagi berjenis karnivora, sudah gak heran lagi jika memiliki insting berburu yang besar Mungkin karena kebiasaan mangsa atau merasa terganggu Kucing besar satu ini terpaksa harus masuk ke tempat tinggal warga hanya untuk bertahan hidup, seperti sebuah video yang beredar di media sosial ketika memperlihatkan seekor harimau menarik bangkai ternak sapi di kebun kelapa sawit. Mengetahui ada hewan buas di dekat pemukiman warga, petugas gabungan berupaya menghalaunya masuk ke Taman Nasional Gunung Leuser atau TNGL. Eh, tapi tunggu dulu sebelum melanjutkan ke videonya jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya ya peristiwa itu sendiri diduga terjadi di resort tangkahan langkat dan lokasinya juga berdekatan dengan kawasan wisata terlihat di kamera trap si belang itu muncul lalu langsung menarik badan bangkai sapi dari tempat awal Satwa yang terancam punah itu lalu memangsa bagian perut bangkai sapi di bagian leher bangkai sapi itu yang nampaknya masih terdapat tali yang melilitnya. Nah sob, selain video tersebut, ternyata juga ada sejumlah foto yang memperlihatkan kondisi bangkai sapi yang sudah habis dimangsa pada bagian perut ke belakang. Saat ini tim gabungan dari Balai Besar TNGL dan BPKSDA Sumatera Utara Fokus menghalau agar harimau itu agar kembali ke dalam TNGL. Kita juga membantu masyarakat melakukan aktivitas. Kita ingin masyarakat mau dibangunkan kandang ternaknya, kata salah satu tim di lapangan. Namun, jika lembu atau sapi itu tetap berkeliaran atau dikembalakan di buffer zone atau kawasan penyangga TNGL, sudah dipastikan dapat memicu harimau tersebut keluar mencari mangsa. Dan bisa saja memakan ternak warga Gaknya itu, para warga juga diingatkan lagi pada suatu kejadian di Bahoro Ketika 5 ekor ternak warga yang dikembalakan di pinggir hutan Mati sekaligus karena diterkam harimau Menurut tim di lapangan, metode mengkandangkan menjadi solusi untuk menjauhkannya dari harimau Hanya saja pemilik harus mencari rumput untuk pakannya namun, saat ini sudah ada belasan kandang anti-harimau atau Tiger Proof and Clowers yang dibangun. Metode mengkadangkan memang efektif untuk mengurangi, terjadinya konflik satwa harimau yang memangsa ternak warga. Sementara itu, menurut saksi mata, bangkai sapi itu saat ditemukan sudah habis di bagian perut ke belakang. Karena sebelumnya, sapi itu digembalakan di lokasi dan menjadi mangsa harimau.